Baiklah perasaan baleslar manapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini. Bang Imin akan memberikan informasi... Terbaru dan vitamin bahagia di malam hari ini Kekabar pertama persahabat ya Ada vlog yang sangat penting Membuat kita happy dan bangga Serta bahagia sekali ya Melihat keromantisan yang natural nih Persahabat Disuguhkan lewat vlog Leslar Entertainment Spesial nih persahabat ya Ini vitamin bahagia disuguhkan Buat warga Konoha Masya Allah tentunya cute banget ya Mudah-mudahan Leslar selalu bahagia rumah tangganya langgeng Dan mudah-mudahan persahabatnya dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Ini momen yang sangat luar biasa Kembali suap-suapan manja disuguhkan Yang diperlihatkan oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar. Masya Allah luar biasa Komentar pun banyak sekali persahabat diberikan Dari para sahabat Leslar Salah satunya Dari akun Desi Indriani satu-satu mengatakan Sweet banget nontonnya sambil melongo terharu keharmonisan mereka Sip bisa dicontoh ya bisa saling dengan pasangan tuh Masya Allah banget ya Idol kesayangan kita memang selalu menjadi panutan untuk banyak orang Berikutnya para sahabat kita simak juga ya ini ada sidukan vitamin baby L Aduh, Masya Allah banget ya Tentu pipinya Makin tumpeh-tumpeh aja nih Persahabatnya Abang L Semakin hari terlihat sangat ganteng Apalagi masalah outfit Yang selalu persahabat, ya Keren dan luar biasa Ini sih spesial Untuk warga Konoha juga persahabat, ya. Penyemangat kita semuanya Yuk sama-sama kita support dan dukung. Semoga keluarga Leslar Selalu bahagia, amin berikutnya, kita simak juga persahabat ada judukan vitamin malam hari ini diunggah oleh Bunda Lesti di igas pribadinya fungsinya ini direpost oleh akun Lesti Bilar underscore Leslar Bunda Lesti malam hari ini persahabat terlihat lagi bareng dengan dokter Nana Masya Allah, melihat tentunya keakraban, keharmonisan dari dokter Nana dan Bunda L, bikin kita bangga banget ya Alhamdulillah, orang-orang baik orang-orang hebat Tentunya selalu mensupport dengan tulus kepada idola kesayangan kita Lesti maupun Rizky Bilar Dan selanjutnya persahabat kita simak juga di IGN-nya Bunda Lesti 3 jam yang lalu ini mengunggah video dari Keanu persahabat ya Lagi-lagi nih tentunya Keanu meminta tanggapan Lesti Kejora Dan kita simak persahabat kalimat yang diposting oleh Bunda Lesti Sambil emang ketawa persahabat ya, haha, Kan kita sama-sama perawatan desain di Purnama Sari MS Glow Beauty. Ya. <gifat> Ini sama-sama persahabat ya, mereka memakai MS Glow. Masya Allah, tentunya kita doakan selalu nih. Mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu membawa berkah untuk banyak orang. Dan selanjutnya persahabat, kita simak juga ada ungan terbaru dari Bang Awan. Yang baru saja memposting foto cantik Lesti Kejora Momen di acara festival Ramadan Aduh imut dan sangat cantik banget ya Bunda Lesti Bikin tentunya bahagia sekali Masya Allah Mudah-mudahan Bunda Lesti ini selalu sehat Dan tentunya mendoakan yang terbaik ya untuk kita Mudah-mudahan kita juga sebagai fans Tetap semangat, tetap selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk keluarga leslar dan selanjutnya persahabat ada momen spesial juga yang terdapatkan vitamin di malam hari ini momen ketika Papa Bilar live bersama traveloka Wow akhirnya muncul juga persahabat ya Papa Bilar muncul di live streaming traveloka kita tentunya makin happy banget karena vitamin malam hari ini Masya Allah luar biasa semoga apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan kelancaran persahabatnya untuk Lesti dan Billar karena malam hari ini juga banyak sekali vitamin yang akan diberikan salah satunya juga persahabatnya Bunda Lesti akan tampil di acara festival Ramadan di Indosiar jangan kemana-mana persahabat tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, bang, menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.